Dari budaya kulit Indonesia untuk um, terima kasih atas dari Bulan musik Indonesia yang memang kita tunggu tunggu banget karena yang ini adalah sesuatu yang baru dan uh, seru sekali untuk anak-anak. Jadi kami pun dari Rubik juga belajar banyak dari budaya musik Indonesia hari ini menghibur um, anak-anak dengan uh, keseruannya dan dengan uh, mengemas sesuatu hiburan menjadi tapi, hmm, keren lagi lah. Oke, apalagi untuk anak-anak. Jadi, terima kasih banyak. Dan, uh, sukses selalu bermain Indonesia. Semoga kita bertemu lagi di bulan Januari. suara merdu itu? Kok oh, tidak dijawab sih? Apakah kalian mendengar suara merdu itu? Ya. Itu adalah suara bubito si pula muda. sama bonita si ikan pare